Halo teman-teman semua. Di video ini, Mimin akan mencoba membawakan alur cerita Wudong Kun versi novelnya. Buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka cerita Wudong Kun di sini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin. Oke, kita mulai ya. Bab 835, Serangan Malam Hari. Nightfall sekali lagi tiba ketika konvoi kelanggu mendirikan kemah lagi. Mereka sekarang jauh di dalam Pulau roh Misterius, dan ada semakin banyak jejak binatang iblis di hutan primitif ini. Karenanya, pertahanan kam mereka juga ditingkatkan. Tidak hanya ada penjaga yang berpatroli di tempat itu, tetapi ada juga perangkap yang dipasang di sekitar kam untuk melawan serangan mendadak. Lindung diam-diam duduk di samping kereta. Dia melirik ke tengah-tengah halaman kam di mana para anggota klan Gu telah berkumpul. Tampaknya cukup hidup, tetapi dia tidak memiliki niat untuk bergabung dengan mereka. Dia bisa merasakan orang-orang ini dari klan Gu tidak menyukainya. Karenanya, dia tidak punya rencana untuk bersikap ramah dan akhirnya dihina oleh mereka. Cidera di dalam tubuhku sekitar 50 sampai 60% pulih. Ki kehidupan yang samar dalam Pil Suan Yuan benar-benar sangat bermanfaat bagi penyembuhan aku. Sangat mungkin bahwa aku akan dapat dengan cepat pulih dari cedera aku jika aku berhasil mendapatkan lebih banyak. Selain itu, aku akan dapat meminjam kekuatannya untuk mencoba serangan pada sembilan tingkat yuan nirvana. Lindong menutup dan membuka tangannya. Perasaan tak berdaya asli sudah menghilang dari dalam tubuhnya. Dan gelombang demi gelombang energi berlimpah mulai dipulihkan. Namun, ia tidak dapat kembali ke kondisi puncaknya. Luka yang dia derita kali ini terlalu parah. Jika aura naga langit di dalam dirinya tidak bergabung dengan tubuhnya, kemungkinan Lindong sekarang masih dalam keadaan setengah lumpuh. Dan pemulihan lengkap masih membutuhkan waktu yang lama. Pilsuan Yuan, Lindong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia sudah benar-benar menghabiskan beberapa ratus pilsuan Yuan yang dia dapatkan dari Guya. Lupakan apakah Guya masih punya lagi. Tidak mungkin baginya untuk membuka mulut dan meminta lebih banyak dari gadis kecil ini. Bahkan dia akan mendapati dirinya sedikit tidak masuk akal jika dia melakukan itu. Tanpa pilsuan Yuan, Lindong hanya bisa mengandalkan kemampuan pemulihan sendiri untuk secara bertahap pulih dari lukanya. Kakak Lindong, suara Guya terdengar dari samping. Setelah itu, Lindong melihat masa kecil menawarinya daging panggang. Wajah kecilnya yang cantik agak merah. Pemandangan yang agak lucu, Lindong tersenyum pada Guya. Senyum lembutnya tidak pernah ditunjukkan kepada anggota klan Gu lainnya. Jelas, dia memiliki kesan yang baik tentang gadis yang sangat baik, sederhana dan murni ini. Ya kecil, jangan pergi terlalu jauh dariku malam ini. Lindong menggigit daging panggang. Setelah itu, dia sedikit menyipitkan matanya saat dia menatap ke dalam kegelapan di kedalaman hutan dan berkata dengan lembut. Hah. Guya sedikit terkejut, dia menatap Lindong dengan ekspresi bingung. Cukup ikuti instruksi aku, Lindong tersenyum tetapi tidak memberikan penjelasan apapun. Kelompok dari klan Wei pada siang hari jelas bukan sekelompok individu yang baik hati. Selain itu, orang berpakaian hitam di belakang Wei Song memberi Lindong perasaan yang agak unik. Akan sangat merepotkan jika mereka menyerang klan Bu. Lindong tidak peduli tentang kehidupan anggota klan Bu lainnya. Namun. Dia jelas akan melakukan segala yang dia bisa untuk melindungi gadis siaguya ini. Oke, Guya mengangguk patuh, dia sifatnya pemalu, dan tidak berani bertanya pada Lindong untuk alasan tepat di balik kata-katanya. Lindong menggosok kepala gadis muda itu, sementara matanya tampak sedikit hilang. Guya kira-kira seusia Huan-Huan dan King Dia bertanya-tanya bagaimana kabar keduanya. Cahaya bulan yang redup menyelimuti seluruh kamp. Selusin penjaga kelanggu dengan waspada memindai hutan di sekitarnya Seluruh perkemahan itu sunyi Hanya dipecahkan oleh suara sesekali api unggun yang berderak Lindong menggigit daun di mulutnya Dia bersandar pada batang pohon sambil mempertahankan wajah tanpa ekspresi Namun, matanya sesekali melihat ke arah kereta terbuka di dekatnya Seorang wanita muda sedang tidur nyenyak di dalamnya Dan lekuk tubuhnya yang halus terlihat samar Mengaung, kedamaian ini berlanjut untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, raungan binatang buas rendah dan dalam tiba-tiba dipancarkan dari dalam hutan. Mata lindung yang sedikit tertutup juga tiba-tiba terbuka pada saat ini sambil bergumam. Seperti yang diharapkan, mereka datang pada akhirnya. Ledakan, gumamannya baru saja terdengar ketika tanah tiba-tiba bergetar. Setelah itu, lindung merasakan bau berdarah tiba-tiba melonjak keluar dari dalam hutan karena banyak pasang mata binatang merah cerah muncul. Serangan binatang, pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini dengan cepat terdeteksi oleh penjaga klanbu. Ekspresi mereka segera berubah drastis, ketika tangisan keras tiba-tiba merobek keheningan kam. Mengaung, banyak sosok hitam yang berbau darah tiba-tiba merobek kegelapan pada saat ini. Mereka menyerbu keluar dari hutan, sementara energi jahat melonjak, segera. Beberapa penjaga klan Gu hancur berkeping-keping. Swosh, swosh, swosh. Pintu masuk tenda-tenda di dalam kam diangkat satu demi satu. Karena banyak tokoh bergegas keluar. Namun, ekspresi mereka jelek ketika mereka melihat ke arah binatang buas iblis yang mengerumuni kam. Sialan. Mereka sebenarnya adalah Demon Rock Hornet Beast. Wajah Guyan diliputi oleh kedinginan saat dia melihat logam yang benar-benar hitam seperti binatang iblis. Ekspresinya agak suram, tubuh-tubuh binatang iblis ini sangat kuat. Dalam bentuk dewasa mereka, mereka sebanding dengan seorang ahli tahap tujuh atau bahkan delapan nirvana yuan. Dengan jumlah besar dari mereka yang melonjak, itu akan agak merepotkan bagi mereka untuk berurusan dengan. Mengapa Demon Rock Hornet bis ini tiba-tiba menyerang kita? Kami tidak memprovokasi mereka, seseorang berteriak sambil merasa bingung. Binatang iblis semacam itu mungkin sulit dihadapi. Tetapi mereka biasanya tidak akan menyerang jika seseorang tidak memprovokasi mereka. Mengapa binatang iblis ini melancarkan serangan menyelinap di tengah malam? Guyan sedikit merajut alisnya. Dia juga curiga. Tetapi jelas tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu pada saat ini. Dia segera melambaikan tangannya dan berteriak. Masuk ke formasi. Mendengar dia menangis. Anggota klan guburu-buru berkumpul bersama. Kekuatan Yuan yang perkasa meletus. Sementara pedang melintas. Langsung membunuh beberapa binatang iblis yang telah memasuki kam. Pertempuran meletus dalam sekejap. Karena bau busuk berdarah dengan cepat menyebar dari dalam kam. Ekspresi Lindung tenang saat dia melihat perkemahan yang sekarang kacau. Dia terus bersandar pada batang pohon tanpa bergerak. Sepertinya dia tidak punya niat untuk campur tangan. Mengaung, Adiman bis tiba-tiba keluar dari kegelapan dan langsung menyerbu ke gerbong tempat Buya berada. Pada saat ini, wanita muda itu juga terbangun. Dia melihat pada binatang buas besar yang menerkam dengan air liur yang menetes dari mulutnya ketika wajahnya yang kecil memucat. Namun, dia masih dengan cepat melakukan manuver Yuan powernya dalam upaya untuk menghentikannya. Desir, namun... Cahaya kemasan tiba-tiba-tiba ketika demon rockhorn bis hendak menerkamnya. Setelah itu, itu menusuk kepala iblis bis. Darah panas mendidih keluar, dan binatang itu jatuh ke tanah dengan bunyi keras. Cahaya kemasan menghilang dalam sekejap setelah menusuk binatang iblis ini. Sementara cincin emas muncul di tangan lindung saat ia terus bersandar pada batang pohon. Cahaya dingin dan tajam menyeramkan di atas cincin binatang buas iblis ini. Lindong mengerutkan kening saat dia mengamati binatang iblis yang telah terbunuh olehnya. Dia merasakan jejak fluktuasi yang sangat misterius dari dalam benaknya ketika dia menusuk kepalanya sebelumnya. Namun, fluktuasi ini telah menghilang ketika dia akan menyelidiki lebih dalam. Kakak Lindong, Guya berlari dengan wajah pucat. Setelah itu, dia bersembunyi di samping Lindong. Matanya agak panik saat dia melihat ke arah kekacauan di kam. Mengaung-mengaung, selusin di menrokhon bis mengepung mereka sementara Buya berlari. Safa Genes berkelip di dalam mata binatang merah terang mereka. Swoosh, setelah binatang tanduk batu iblis ini mengelilingi mereka, Lindong tiba-tiba melihat beberapa sosok manusia keluar dari hutan. Mengacungkan bilah besar yang tajam. Mereka menyerbu masuk ke kam dan mulai membunuh tanpa pandang bulu. Kerutan Lindong semakin dalam saat dia menatap sosok manusia yang telah menuntut. Orang-orang ini mungkin memiliki aura ganas tetapi mata mereka sayu. Rasanya seolah-olah mereka sedang dikendalikan. Kemampuan yang menarik, untuk benar-benar bisa mengendalikan binatang iblis dan manusia. Lindong menyaksikan selusin iblis bis dan manusia yang menagih ke arahnya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia memiringkan kepalanya dan dengan lembut tersenyum saat dia berbicara kepada Guya yang berwajah pucat. Tutup matamu. Guya melirik Lindong. Dia ragu-ragu sejenak, tapi dia akhirnya mengepalkan giginya dan menutup matanya. Senyum di wajah Lindung tiba-tiba menghilang begitu guya menutup matanya. Ekspresi yang sangat dingin menggantikannya. Cincin emas dengan simbol naga di atasnya mulai mengeluarkan suara mendengung saat diputar di telapak tangannya. Dengan jentikan jarinya, cincin emas berubah menjadi kilatan cahaya keemasan saat tiba-tiba melesat keluar. Slas, slas, slas, slas. Cahaya keemasan menyapu ketika bunga-bunga darah mekar satu persatu. Binatang-binatang iblis yang sangat kokoh ini serapuh kertas tipis di hadapan cincin naga yuan. Memotong, cahaya keemasan menembus tenggorokan sesosok manusia, sebelum kembali ke telapak tangan Lindong. Dalam rentang waktu selusin detik, semuanya telah terbunuh. Lindong berjalan maju dan berhenti di depan mayat. Tangannya mencari mayat, dan tas kian kun diperoleh. Oh! 600 Suan yuan, energi mental lindung memindai tas, saat kegembiraan yang tak terduga muncul dari sudut mulutnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah banyak sosok manusia di kedalaman hutan. Dan dengan lembut berkata, aku tidak boleh menyia Pil pilsuan yuan yang telah dikirim langsung ke depan pintu aku. Ya kecil, tetap di kam. Guya buru-buru membuka matanya ketika dia mendengar suara ini. Namun, dia hanya bisa melihat punggung lindung saat dia memasuki kedalaman hutan. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 836, Master Simbol Ilahi. Desir, sosok lindung dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan kehitaman. Matanya yang sedikit menyipit terus memindai sekelilingnya. Dia bisa merasakan banyak aura tersembunyi di dalam hutan lebat ini. Dari penampilannya, master boneka itu cukup terampil untuk benar-benar dapat melakukan sesuatu seperti ini. Swoosh! Tubuh bergerak maju lindung tiba-tiba berhenti, karena beberapa sosok manusia meledak dari kegelapan. Serangan hebat segera ditujukan pada titik-titik fatal di tubuhnya dari segala arah. Ekspresi lindung tidak terganggu dalam menghadapi serangan ini dengan pusaran telapak tangannya. Cincin naga Yuan berubah menjadi kilatan cahaya kemasan dan bergerak maju. Celepuk-celepuk, suara daging yang terkoyak robek terdengar setelah cahaya kemasan mengalir keluar. Cincin naga Yuan ini adalah sesuatu yang Lindung telah ciptakan dengan sejumlah besar energi Yuan Spirit. Oleh karena itu, ketajamannya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Selusin bayangan hitam tiba-tiba runtuh ketika cahaya kemasan melintas. Mereka bahkan tidak bisa menangis dalam kesengsaraan. Sosok Lindung mendarat, dengan lambaian lengan bajunya. Dia mengumpulkan semua tas Kian kiankun pada sosok-sosok hitam ini. Baru saat itu, dia berjongkok dan menekan tangannya ke dahi mayat. Sesaat kemudian, dia akhirnya menarik kembali jarinya, ketika jejak kejutan muncul di matanya. Sepertinya itu energi mental, orang yang tangguh. Untuk benar-benar dapat menggunakan energi mental untuk mengendalikan begitu banyak orang. Seperti yang diharapkan dari caotik dimensi. Petik 2, Lindong mengangkat kepalanya. Tangannya membuat gerakan meraih ke arah ruang di depannya. Sebelum dia tertawa pelan. Aku benar-benar tertarik untuk melihat pada individu luar biasa yang benar-benar mampu melakukan hal semacam itu. Sosok Lindong tiba-tiba keluar setelah suaranya terdengar. Saat ia dengan cepat menembak ke bagian yang lebih dalam dari hutan. Lindong sekali lagi menemukan banyak tokoh manusia yang terkendali di sepanjang jalan. Namun, mereka tidak terlalu kuat. Dan semuanya pada tahap 5 atau 6 yuan nirvana. Tentu, mereka tidak menimbulkan ancaman terhadap Lindong. Selain itu, pikiran orang-orang ini sudah dihilangkan. Dan mereka tidak berbeda dengan zombie. Oleh karena itu... Lindong tidak menunjukkan belas kasihan. Cincin naga Yuan akan bergegas menuju siapapun yang ditemuinya. Langsung membunuh mereka. Selanjutnya, dia akan mengambil suan Yuan pils mereka. Lindong tampaknya telah ditemukan oleh orang dalam kegelapan saat ia menjelajah lebih dalam ke hutan lebat. Segera, dia merasakan peningkatan jumlah demonic beast yang dikendalikan dan sosok manusia di sekitarnya. Ah, aku telah ditemukan. Lindung secara alami merasakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba di sekitarnya. Dia mengeluarkan tawa lembut dan mengedipkan jarinya, dan cahaya kemasan melonjak pada cincin naga yuan. Segera, delapan bilah cincin tajam dipisahkan dari tubuh utama. Swosh swosh swosh. Delapan bilah cincin bergegas keluar, membentuk jaring cahaya kemasan padat. Dengan momentum pemotongan, ia menyapu seluruh area. Darah dan daging beterbangan di manapun jaring cahaya itu lewat, peristiwa yang agak berdarah. Sosok Lindung terbang keluar, ketika delapan bilah cincin emas melesat keluar dan membentuk cincin di bawah kakinya. Jari-jari kakinya mendorongnya, dan tubuhnya mengalir keluar seperti seekor raksasa Akhirnya, pohon itu terbebas dari hutan lebat ini. Lampu hijau tiba-tiba melonjak di tubuh Lindung Dong tepat sebelum dia menyerbu keluar dari hutan lebat dan benar-benar menutupi tubuh. Gemerincing, sosok Lindung keluar dari hutan lebat dan mendarat di atas batu besar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap bukit di depannya. Ada sesosok berpakaian hitam yang duduk dengan tenang di puncak bukit pada saat ini. Sepasang mata yang sangat dalam yang mengandung hawa dingin saat mereka menatap Lindong, yang telah muncul. Lindung menyaksikan orang berpakaian hitam saat alisnya bergerak sedikit. Ini karena ini adalah orang yang dia lihat di belakang Wei Song saat itu. Busi body. Mati. Orang berpakaian hitam menatap Lindong dengan cara yang gelap dan dingin, saat keinginan membunuh melintas di matanya. Dia tidak bergerak, tapi suara angin memekakkan telinga membelah udara tiba-tiba terdengar, sebagai kekuatan agung dengan cepat menyapu Lindong. Itu memang energi mental. Lindung tersenyum sedikit ketika dia merasakan kekuatan familiar yang menyapu ke arahnya. Lampu hijau meletus dari tubuhnya. Setelah itu, dia melemparkan pukulan ke depan. Raungan naga bergema di tempat itu ketika tinju lampu naga hijau bersiul dan menghancurkan energi mental yang menyerang. Ledakan tanah di sekitarnya bergetar hebat. Banyak ratus kaki bukit-bukit kecil benar-benar mulai melayang ke atas. Setelah itu. Mereka dengan kejam menabrak lindung dari segala arah. Energi mental orang berpakaian hitam ini jelas telah mencapai tingkat yang cukup mengejutkan. Bang-bang-bang, tubuh lindung juga melayang di langit saat lampu hijau yang kuat meledak dari tubuhnya. Kedua lengannya terangkat dalam sekejap. Setelah itu, dia melemparkan satu pukulan demi pukulan, dan secara paksa menghancurkan semua bukit itu secara terpisah. Kekuatan mentahmu cukup kuat, ekspresi terkejut melintas jelas di mata pria berpakaian hitam itu ketika dia melihat pemandangan ini. Segera setelah itu, kedua tangannya tiba-tiba membentuk serangkaian segel. Segera, energi mental melonjak dan membentang darinya. Itu benar-benar berubah menjadi bola mata besar aneh seratus kaki di depannya. Mata asimilasi jiwa, tangkapan jiwa, sinar cahaya aneh dengan cepat melesat keluar ketika bola matanya berkedip. Cahaya ini menutupi Lindong. Di bawah penutup cahaya itu, Lindong segera merasakan bahwa kesadarannya sebenarnya mulai berubah buram. Sungguh orang yang tidak biasa, keburaman kesadarannya hanya berlangsung sesaat sebelum Lindong tiba-tiba pulih. Matanya mengeras, dan jarinya mendorong ke depan. Cincin naga Yuan langsung merobek udara, dan menembak ke arah orang berpakaian hitam dengan kecepatan kilat. Senjata Yuan Spirit Ekspresi orang berpakaian hitam sedikit berubah saat dia melihat cincin naga Yuan yang bergegas ke arahnya. Dia juga jelas menyadari betapa kuatnya benda ini. Dia segera mengepalkan tangannya. Karena energi mental yang agung langsung berubah menjadi tombak energi mental raksasa di depannya. Dengan lambayan lengan bajunya, tombak besar itu menembak dengan keras dan bertabrakan dengan kilatan cahaya kemasan. Bang, suara rendah dan dalam muncul. Cahaya kemasan bawah cincin naga Yuan berubah menjadi tembakan mundur sebelum melayang di depan Lindong. Ku mata orang berpakaian hitam berubah gelap dan dingin saat dia tiba-tiba berdiri. Segera, energi mental yang luar biasa agung membentangkan. Tampaknya samar-samar membentuk tornado besar di belakangnya. Dan bahkan ruang itu sendiri telah menjadi sedikit terdistorsi di bawah badai energi mental ini. Energi mental yang sangat kuat. Ekspresi Lindong menjadi sedikit suram pada saat ini. Energi mental orang berpakaian hitam ini sangat kuat. Setidaknya dalam hal energi mental. Bahkan Lindong harus mengakui bahwa dia tidak cocok untuk orang ini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku benar-benar akan bertemu master simbol ilahi di sini. Lindong menatap orang berpakaian hitam dan perlahan berkata. Dia bisa merasakan betapa tangguhnya orang ini. Tekanan yang hadir sebagian secara samar-samar mencapai tingkat yang telah diberikan Yuan Chang kepadanya saat itu. Jelas, energi mental orang berpakaian hitam ini seharusnya sudah mencapai tingkat master simbol ilahi. Daripada mengikuti jalan surga, kamu memilih untuk masuk ke neraka. Kalau begitu, izinkan aku untuk mengubah kamu menjadi boneka manusia. Orang berpakaian hitam mengangkat kepalanya. Setengah dari wajahnya yang sangat pucat terungkap di bawah sinar bulan Saat ia memberi Lindung senyum ganas Lindung sedikit mengerutkan alisnya Saat kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai dengan cepat beredar Bagaimanapun juga masih ada beberapa luka di dalam tubuhnya Akan sedikit merepotkan jika dia bertarung habis-habisan dengan orang ini Uh, Namun, sementara Lindung sedang memikirkan bagaimana menghadapi situasi ini Dengungan yang sangat samar dan rendah terdengar. Energi mental yang agung di sekitar orang berpakaian hitam berangsur-angsur melemah ketika dia mendengar suara ini. Dia berbisa menatap Lindong, sebelum tubuhnya dengan cepat melayang ke belakang. Berat, anggap dirimu beruntung kali ini. Aku pasti akan menyaringmu menjadi boneka manusia saat kita bertemu berikutnya. Orang berpakaian hitam itu dengan cepat membuat jarak di antara mereka. Namun... Suaranya yang gelap dan dingin ditransmisikan dari jauh. Itu terdengar seperti lolongan hantu. Suara yang membuat rambut seseorang berdiri tegak. Lindung menyaksikan sosok meninggalkan orang berpakaian hitam itu. Dia tidak mengejar. Lampu hijau yang menempel di tubuhnya ditarik. Saat dia mengerutkan alisnya, dia berpikir bahwa ini memang layak menjadi caotik dimensi. Dia baru saja tiba. Namun dia sudah bertemu orang yang merepotkan. Berdasarkan tebakannya, orang berpakaian hitam ini harus berada pada tingkat master simbol ilahi awal. Dia tidak akan lebih lemah dari beberapa ahli tahap awal mendalam hidup. Lindung tidak takut jika mereka bertarung pada saat ini, dan orang itu tidak akan bisa menghentikannya jika Lindung ingin pergi. Namun, jika Lindung ingin mengalahkan orang itu, ia harus terlebih dahulu sepenuhnya pulih dari lukanya. Orang itu tampaknya seseorang di sisi klan Wei. Dan tujuan mereka juga adalah buah roh kehidupan misterius. Kemungkinan kita harus bertarung cepat atau lambat. Mata lindung berkedip sesaat. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke hutan lebat. Dari kelihatannya, pemulihannya benar-benar masalah yang sangat mendesak. Bau busuk meresap ke kam kekacauan sebelumnya sudah secara bertahap mereda. Mayat banyak manusia dan binatang ditumpuk bersama-sama, mengeluarkan bau yang sangat sulit untuk dihirup. Pada saat ini, kelompok klan gu jelas sudah menghentikan serangan binatang. Meskipun mereka menderita beberapa cedera dan kematian, kerugian mereka tidak dianggap terlalu parah. Begitu kekacauan selesai, mereka mulai merapikan kam mereka. Beberapa anggota klan gu berkerumun di salah satu sudut kam. Mata mereka sedang melihat beberapa binatang tanduk iblis batu di tanah di depan mereka. Ada luka berdarah mencolok di kepala binatang tanduk iblis batu ini. Terbunuh dalam satu serangan, jari ramping Guyan menyentuh luka pada binatang iblis ini. Matanya mengeras saat dia dengan lembut berkomentar, betapa bersihnya. Sok melintas di mata anggota klanbu. Mereka jelas menyadari kekuatan defensif dari bisrok tanduk iblis ini. Bahkan serangan kekuatan penuh mereka hanya akan meninggalkan luka yang relatif kecil pada tubuh binatang buas ini. Kemungkinan hanya Guyan yang berada di setengah langkah di tahap kehidupan mendalam. Mampu membunuh mereka dengan satu serangan. Namun, ini jelas tidak dilakukan oleh Guyan. Guya, siapa yang melakukan ini? Guyan memandang wanita muda di sebelahnya. Dan tiba-tiba bertanya. Aku tidak tahu. Sebelumnya, kakak Lindung meminta aku untuk menutup mata. Guya juga sedikit tersesat. Jujur berbicara. Dirinya yang tidak bersalah tidak segera mengaitkan metode bersih seperti itu. Yang menyebabkan bahkan Guyan tertegun. Kelindung setelah semua, Lindong saat ini bahkan seharusnya tidak bisa mengolah. Lindong, Guyan jelas memiliki ekspresi tertegun, dan wajah Guying juga sedikit berubah saat dia berdiri di samping. Dia segera berkata, "Buya, berhenti bicara omong kosong. Orang itu cacat. Dia belum menyelesaikan kata-katanya." Ketika mereka melihat sosok manusia perlahan berjalan keluar dari hutan lebat gelap di depan, setelah itu sosok itu dengan datar melirik mereka. Ekspresi Lindung masih setenang biasanya, namun bahkan napas Gu yang tampaknya melambat sesaat ketika dia berjalan. Guying dengan paksa menelan kata-kata di mulutnya dan melihat ekspresi acuh tak acuh Lindung. Dia tidak tahu mengapa, tetapi cel sudah mulai naik di dalam hatinya.